Selain tentunya trending di negara Indonesia, lagu single terbaru Rizky Billar juga ini trending di tiga negara lainnya, bersabat ya. Di Uni Emirat Arab tentunya single terbaru Abang Bilar sudah trending 25. Di Singapura 24, bersabat ya, dan di Hong Kong trending 21. Ini suatu kebanggaan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kekompakan kita Selalu solid bersahabat ya untuk selalu mendukung karya-karya dari idola kesayangan kita Suatu kebanggaan, suatu kebahagiaan untuk kita semua para fans Alhamdulillah untuk single terbaru dari abang Rizky Bilar Banyak yang meminati bersahabat ya, luar biasa suatu kebanggaan untuk kita semua para fans dan selanjutnya, para sahabat, ada kabar spesial, yang dimana ada unggahan dari IGS-nya, Bang Adlin, para sahabat, Ya, di situ tentunya memposting sebuah postingan foto luar biasa, membuat kita semakin penasaran bahagia. Bahwasanya, tentunya Bang Fali Akbar, para sahabat, ya, sedang di kantor baru Leslar Entertainment. Luar biasa, para sahabat, ya, Alhamdulillah kita mendapatkan cido vitamin manja tentunya dari Bang Adlin Rambi bersahabat ya yang tentunya memberikan kejutan kabar bahagia hari ini postingan tersebut juga telah dipost kembali oleh akun Instagram Rizky Billar Dodonya lestiani banyak sekali tanggapan dan respon dari para fans yakni dari akun Instagram Yuli Anes Kervaha mengatakan kantor baru abang tuh persabat ya Ada juga komentar lain dari aku Nyonya Eadi mengatakan Semalam pada tidur yang di rumah disempatin PN kemungkinan ini mau dijadikan kantor PH Wow luar biasa persabat ya Kita lihat keunggahan Bang Adin persabat ya tuh Terpampang juga mobil baru yang dibeli Rizky bila sudah ada di depan Mudah-mudahan saja ada kejutan yang kita dapatkan hari ini persahabat ya Mudah-mudahan saja kita mendapatkan kabar baik dan kabar bahagia langsung dari idola kesayangan kita Berikutnya juga persahabat ya Ini adalah tentunya kantor yang ditempati oleh Payen nih persahabat ya Ada kolam renang dan kita lihat ke selis selanjutnya Sungguh indah dan bagus persahabat ya Luar biasa Ternyata ini adalah kantor baru dari Rizky Bilar Mudah-mudahan saja tentunya para sahabat kita mendapatkan kebahagiaan cedokan vitamin manja dari Lesti dan Rizky Bilar hari ini Tetap pentingin channel ini para sahabat biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar selanjutnya Mungkin ini informasi di siang hari ini Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bermin ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh